Santri yang ada di jalur ardhawa ada berbagai macam karena background banyak anak-anak yatim yang kita gratiskan untuk Pondok kami sudah berdiri dua tahun, walaupun kondisi bangunannya kurang memungkinkan Karena bangunannya kurang memadai dan kurang menjamin tempat belajar adik-adik Bisa diperhatikan terutama santrinya banyak, jumlahnya banyak Tapi pembangunannya kurang atau tempat belajarnya kurang memadai Yang mana semuanya tidak bisa kadang-kadang menampung santri yang belajar Makanya kami buatkan ada yang belajar di sana, bahkan ada yang kami kelatkan apa namanya terpal atau karpet untuk belajar bersama-sama. Dengan jumlah santri yang sampai 170 orang dengan bangunan yang begitu sederhana sangat sempit sekali sangat tidak layak mungkin kita bilang, tapi itu tidak menjadi penyebab e, motivasi kami mundur. Tuhan dan Dawa Mengajak kita semua kaum muslimin Muslimat di mana saja Melalui badan wakaf Al-Quran BWA Sebagai media Menyalu Yang amanah Yang akan menebatkan